Orang yang mempunyai keinginan terhadap sesuatu Mempunyai hubungan hati dengan apa yang diingininya itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat setia waruh insan dimanapun berada Jumpa lagi, kali ini kita akan membahas tentang rahasia dikabulkan atau tidaknya doa-doa kita Mari kita simak video ini selanjutnya, agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia di balik pemberian dan penolakan Allah: "Adakalanya kamu menerima pemberian yang pada hakikatnya adalah penolakan, dan adakalanya kamu ditolak, tetapi pada hakikatnya..." kamu diberi jika dibuka kepada kamu pintu kepahaman tentang penolakan niscaya berubah penolakan menjadi pemberian sesuatu yang kuat telah menghalangi perjalanan kerohanian seseorang adalah kehendak dirinya sendiri dia berkehendak sesuatu yang menurut hematnya akan membawa kebaikan kepada dirinya kehendak atau hajat keperluannya itu mungkin menyentuh tentang dunia akhirat atau hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala jika hajatnya tercapai dia merasakan yang dia terima adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi jika hajatnya tidak diperkenankan dia akan merasakan bahwa dia ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang berada pada peringkat ini selalu mengaitkan makbul permintaan atau doa dengan kemuliaan di sisi Allah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya, dia merasakan itu adalah tanda dia hampir dengannya. Akan tetapi, jika permintaannya ditolak, dia merasakan itu tandanya dia dijauhkan. Anggapan begini sebenarnya tidak tepat. Tidak semua penerimaan doa menunjukkan pendekatan, dan tidak semua penolakan menunjukkan dijauhkan darinya. Bagi orang yang masih dalam perjalanan, dia tidak seharusnya membesarkan hajat keperluannya. Dia perlu menghancurkan nafsu dan keinginan dirinya supaya dia dapat masuk ke dalam suasana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak dan hajat Menghalangnya dari berserah diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pemberian yang sesuai dengan hajat dan permintaannya Menambahkan kekuatan halangan tersebut Keadaan ini Menambahkan lagi hijab antaranya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segi ini Pemberian yang diterimanya Walaupun mempunyai manfaat tapi sebenarnya merupakan kerugian karena tertutup jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pemberian itu merupakan penolakan yang tidak disadarinya. Orang yang hajatnya ditolak akan mengalami keadaan yang berbeda daripada orang yang hajatnya dimaklumkan. Orang yang mempunyai keinginan terhadap sesuatu mempunyai hubungan hati dengan apa yang diingininya itu hatinya cenderung atau kasih kepadanya jika keinginannya sangat kuat tidak dapat dikawalnya dia akan sanggup berkorban apa saja untuk mendapatkan apa yang diingininya itu jika dia bermohon kepada Tuhan maka dia akan meminta dengan bersungguh-sungguh harapannya bulat tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala kiranya dia mampu tentu dipaksanya Allah subhanahu wa ta'ala agar memberi apa yang dia hajati itu Pertanyaan Apa yang akan terjadi sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menolak permintaannya Dan membiarkan harapannya itu musnah Jawab, dia akan menghadapi perpisahan dengan apa yang dia ingini itu pada mulanya dia akan merasakan beban yang sangat berat menghimpit jiwanya tapi kemudian dia mendapatkan tenaga untuk bertahan dia dapat bertahan dan bersabar menghadapi penolakan tersebut akhirnya dia berputus asa terhadap apa yang pernah diingininya dia menjadi ridho dengan penolakan yang diterimanya Bila dia ridho dengan apa yang telah dilakukan Allah kepadanya, dia akan dibawa kepada keriduan Allah subhanahu wataala. Semua orang menginginkan keriduan Allah, tetapi sedikit sekali yang ridho dengan Allah subhanahu wataala. Bertanyaan, bagaimana kita boleh memperolehi keriduannya jika kita tidak ridho dengan apa yang dilakukannya? Jawab. Hamba yang menerima penolakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dibawa kepada keridoan Dengan apa yang dilakukannya Dibayar dengan keridoan Allah pula Bukankah ini jauh lebih baik dari apa yang dia inginkan dahulu Jadi penolakan yang pada mulanya dirasakan pahit Sebenarnya merupakan kurnia yang sangat besar Seseorang yang telah mencapai derajat yang tinggi dalam bidang kerohanian akan selalu ditolak permintaannya, sehingga dia benar-benar memperoleh keteguhan hati. Penolakan itu adalah sebagai pendidikan rohaninya agar terus tegak dalam ubudiah yang kuat, tidak menjadi terlalu yakin dengan diri sendiri yang selalu menyebabkan kurangnya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan membuatnya mengerti betapa lemahnya dirinya. Dan betapa dia berhajat dan sangat-sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Allah memperkenalkan bahwa Dialah yang terkaya dari sekalian makhluk, dan sekalian makhluk tidak lepas dari bergantung kepadanya. Hamba yang dibuka pintu pemahaman tentang penolakan tidak merasa cemas atau curiga menghadapi penolakan tersebut. Sebaliknya dia akan terus berserah diri kepada Allah Subhanahu Wataala dan membuang tuntutan memilih. Dia tahu bahwa keinginan yang datang dari dalam hatinya adalah ujian Allah Subhanahu Wataala. Jika Allah Subhanahu Wataala tidak memenuhi hajatnya, dia tahu bahwa Allah menambahkan beban ujian tersebut. Allah yang mendatangkan ujian maka dia jualah yang mendatangkan kesabaran kepada hambanya untuk menanggung beban ujian tersebut Allah yang menolak permintaan hambanya dia jugalah yang menjadikan si hamba ridho dengan penolakan tersebut penolakan mendatangkan dua nikmat kepada seseorang yaitu nikmat sabar dan nikmat keridoannya atau dua, -dua nikmat ini jauh lebih berharga dan berguna dari apa yang diingini oleh hatinya. Sabar dan ridho menjadi pintu kepada berbagai-bagai nikmat yang lain. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Zalakumullahu khairan kasyiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.